Aku ngaku dari channel youtube info pinjol terbaru Maka fix itu adalah penipuan Jadi jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan lagi Oke baik ya pada video kali ini kita pengen ngasih tahu ya Ada sekitar 100 lebih ya aplikasi pinjol yang hari ini Memang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Jadi selain dari yang nanti kita sebutkan Maka fix Tingjol yang kalian gunakan itu ilegal. Ya, apabila hari ini kalian sudah diancam untuk disebar data atau mungkin yang sudah disebar data, maka fix itu aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Udahlah, Bang, langsung aja. Apa aja sih aplikasi-aplikasi pinjol yang masih berlabel OJK hari ini? Banyak dari masyarakat kita yang belum tahu, bahkan masih banyak yang terjebak dengan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Nah, pada video kali ini, kalian wajib menyimaknya. Aplikasi apa saja yang... Hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Selain dari yang kita sebutkan, maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Baik yang pertama, kita pengen besarkan dulu ya. Yang pertama adalah aplikasi. Oke, ini dia yang pertama. Nama sistem elektroniknya, kalian bisa perhatikan ya, kan guys? Yang pertama adalah aplikasi dana mas. Dan yang kedua adalah aplikasi investeri. Dan yang ketiga adalah aplikasi amarta. Dan yang keempat adalah aplikasi dompet Kilat Dan yang kelima adalah aplikasi bus. Dan yang keenam adalah aplikasi toko modal. Di urutan ketujuh adalah aplikasi modalku. Lanjut untuk di urutan yang ke delapan adalah aplikasi KT Akilat Di urutan ke sembilan adalah aplikasi kredit pintar Dan di urutan ke sepuluh adalah aplikasi cash Oke baik dari sepuluh yang tadi kita sebutkan Ada nggak hari ini kalian yang belum mampu melakukan pembayaran Hari ini apabila dari sepuluh tadi yang kita sebutkan Maka fix itu adalah aplikasi pinjol legal OJK lanjut untuk di urutan yang ke-11 adalah aplikasi finmas dan di urutan ke-12 adalah aplikasi klik A2c dan di urutan ke-13 adalah aplikasi akseleran di urutan ke-14 adalah aplikasi amana ID lanjut untuk di urutan ke-15. Adalah aplikasi pinjaman Go Di urutan ke-16 adalah aplikasi coin peer-to-peer -peer. Dan di urutan ke-17 adalah aplikasi pohon dana Di urutan ke-18 adalah aplikasi Mekar Dan di urutan ke-19 adalah aplikasi ada kami Lanjut untuk di urutan ke-20 adalah aplikasi ESTA Capital Fintech Di urutan ke-21 adalah aplikasi Kredit Pro Dan di urutan ke-22 adalah aplikasi Fintech Di urutan ke-23 adalah aplikasi Rupiah Cepat Oke lanjut untuk di urutan ke-24 adalah aplikasi Crowdo Dan di urutan ke-25 adalah aplikasi Indodana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 di urutan ke 38 adalah aplikasi Vinplus Dan di urutan ke 39 adalah aplikasi Uangmi Di urutan ke 40 adalah aplikasi pinjam duit Dari 40 aplikasi yang tadi kita sebutkan Ada nggak yang hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran? ya? Yang hari ini Kepo bertanya-tanya apakah mereka legal OJK? Jawabannya iya Lanjut untuk di urutan ke 41 adalah aplikasi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 dan di urutan ke 62 adalah aplikasi Kredito dan di urutan ke 63 adalah aplikasi Adapundi. Di urutan ke 64 adalah aplikasi Lentera Dana Nusantara dan di urutan ke enam puluh lima.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 Lanjut untuk di urutan ke 71 adalah aplikasi gradana dan di urutan ke 72 adalah aplikasi dana cita. Di urutan ke 73 adalah aplikasi iki modal dan di urutan ke 74 adalah aplikasi e dan di urutan ke 75 adalah aplikasi endofan ID.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 Lanjut untuk di urutan ke-81 adalah aplikasi Kredivest, dan di urutan ke-82 adalah aplikasi Doku, dan di urutan ke-83 adalah aplikasi Aktivaku, dan di urutan ke-84 adalah aplikasi danain dan di urutan ke-85 adalah aplikasi Indosaku. Lanjut untuk di urutan ke-86 adalah aplikasi Jembatan Emas, dan di urutan ke-87.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 di urutan ke 97 adalah aplikasi Klik Cair. Dan di urutan ke 98 adalah aplikasi Etis. Dan di urutan ke 99 adalah aplikasi Samir. Di urutan ke 100 adalah aplikasi Watas. Dan di urutan ke 101 adalah aplikasi Asetku Dan di urutan ke 102 adalah aplikasi Findaya. Oke baik jadi itulah tadi ya 102 aplikasi pinjol yang masih memiliki status legal OJK jadi apabila selain dari yang tadi kita sebutkan maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal Yang apabila mereka terus menyebarkan data kalian dan mengancam kalian dengan ini itu segala macam Kalian tidak perlu panik ya kalian tidak perlu takut dan nggak usah dibayar lagi Fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal